Namo Budoyo Rahayu Sakung Dumadi. Kali hingga reda, nereng sampai Jumpa lagi bersama kami, spiritual berikut putih di channel TV channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk...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 Orang yang memelihara burung perkutut sering mengaitkan burung perkutut dengan hal-hal mistis atau bertuah. Dalam kitab primbon Jawa, perkutut konon dipercaya bisa membawa keberuntungan dan ada pula ciri mati khusus pembawa sial bagi pemiliknya. Hal ini diyakini sejak lama oleh sebagian orang khususnya penggemar burung perkutut. Jika menilik ilmu keterangan perkutut sebagai dasar inspirasinya, simbol-simbol peninggalan peradaban dan budaya jawa ini juga tampak dalam beberapa karya karya tersebut ada yang berupa tulisan seperti serat melamanting kutut dan ada yang berdasarkan tutur dinular secara lisan yang memunculkan beragam mitos Burung ini dianggap ada yang bisa mendatangkan rezeki, menaikkan pamor, atau jabatan menjadi orang lebih berwibawa dan lain-lain. Namun, tidak semua jenis perkutut seperti itu, karena sebenarnya ada ciri-ciri perkutut -ciri gaib. Yang baik dipelihara dan ada pula yang tidak. Kali ini kami akan membahas aturan atau ciri mati perkutut gaib yang bagus untuk dipelihara di rumah atau di kantor. perkutut paruh dan kaki hitam atau lebih dikenal dengan perkutut katurangan wisnu wicitra yang memiliki kekuatan gaib untuk menghindarkan pemiliknya dari berbagai masalah perkutut paruh dan kaki putih yang lebih dikenal dengan perkutut katurangan kusuma wicitra Kekuatan gaib perkutut ini dapat menarik banyak segi dan mudah mencari kerja atau hubungan kerja. Perkutut mata merah yang lebih dikenal dengan perkutut katuranggan Purnomosidi. Kekuatan gaib perkutut ini bagaikan rembulan Purnama yang dapat membuat disenangi banyak orang. Jenis perkutut ini cocok bagi para mereka yang akan menyalonkan diri sebagai pemimpin. Seperti presiden, anggota DPR, dan sebagainya. Perkutut Kuku Jari dan Ibu Jari Putih yang lebih dikenal dengan Perkutut Katurangan Sri Mangapel. Katurangan burung perkutut goib ini bagaikan seekor ular naga yang bagus dibelihara oleh petani Karena dipercaya mampu mendatangkan rezeki dari pertaniannya Perkutut bulu ekor berjumlah 15 Yang lebih dikenal dengan perkutut katurangan pandawa mijil Kekuatan burung perkutut ini bagikan pelangi yang dipercaya akan menjadi orang terhormat dan akan punya pangkat jabatan yang tinggi. Perkutut berbunyi setiap matahari terbit, yang lebih dikenal dengan Perkutut katuranggan Gedong Mengo yang selalu bunyi setiap matahari terbit konon katanya kekuatan gaib perkutut ini bagikan bidadari dari kayangan yang akan membuat seseorang memperoleh banyak rezeki, punya banyak emas, perak, berlian, mutiara, dan perhiasan lainnya Perkutut bulu agak kuning, dan bagian leher seperti ada kalungnya yang lebih dikenal dengan perkutut katurangan udan emas. Kekuatan gaib perkutut ini bagikan butiran emas yang akan membuat seseorang, segala hal yang diinginkan akan terpenuhi, memperoleh keselamatan, dan rezeki akan lancar. Perkutut mata bersinar kuning cerah yang lebih dikenal dengan Perkutut katuranggan, Perkutut Mercujiwo. Kekuatan gaib Perkutut ini bagaikan gemerlap bintang yang membuat pemiliknya akan senang banyak orang. Rezeki berlimpah dan mudah mencari pekerjaan. Perkutut yang seluruh tubuh berwarna putih yang lebih dikenal dengan perkutut katorangan putih mistiskannya. Kekuatan gaib perkutut ini bagian pertapa bersuspan putih yang membuat pemilik perkutut ini dipercaya dapat menjadi ketua, atau seperti gubernur, bupati, camat, kepala desa, Bos suatu perusahaan dan lain-lain. Perkutut garis hitam di leher tanpa putus tak terangkan perkutut darinya. Perkutut ini termasuk perkutut gaib yang mempunyai keajaiban yang sangat luar biasa. Karena kekuatan dari perkutut ini bagikan dewi si yang memeluk pemiliknya. Pemilik perkutut ini akan mendapatkan kekayaan dan keselamatan, khususnya bagi keluarga suami dan istri.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 E aí